Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat bertemu kembali dalam video kita yang kedua untuk analisis bertopik SPM Matematik Tambahan Jadi dalam video yang kedua ini saya akan fokus kepada soalan-soalan SPM yang terpilih tak semua dan saya fokus pada kali ini untuk tingkatan 5 bab yang pertama iaitu berkenaan dengan janjang ataupun Uh, progression baik jadi kita diberi soalan yang pertama yang mana ia diambil daripada tahun 2011 kertas yang pertama soalan yang ke-9 soalan tersebut bermunyi begini diberi bahawa x 5 8 uh, sekian dot, dot, dot 41 dot, dot, dot, ialah suatu janjang aritmetik jadi kita ada dua soalan, sub soalan. A. Nyatakan nilai X dan B. Tulis tiga sebutan berturutan selepas uh, 41. Jadi saya beri peluang kepada pada pelajar adik-adik sekalian untuk menjawab soalan ni. Uh, jadi pada pelajar adik-adik sekalian boleh boleh tekan butang pause video ini dan cuba untuk Uh, menjawab soalan ni dan kita akan kembali selepas ini. baik kita kembali lagi jadi kita lihat di sini kita ada kita diberi suatu janjang arithmetic. jadi kalau suatu janjang aritmetik, kalau dia dah sebut janjang aritmetik, benda yang mesti yang berkaitan dengan janjang aritmetik ni ada dua. Ah satu satu hasil tambah. Uh, itu kau obvious lah kita kata hasil tambah. Tetapi apa yang membezakan janjang aritmetik dengan janjang yang lain yang kita akan lihat selepas ni adalah janjang aritmetik. Uh, beza di antara suatu sebutan dengan suatu sebutan kita panggilnya sebagai bukan disebas punya beza sepunya beza sepunya baik jadi kita lihat x ini merupakan sebutan yang pertama x merupakan a okey jadi macam mana kita nak cari nilai x okey yang ini direct sahaja ini memang straight to the forward eh, straight forward saja kita ada sebutan kedua dan sebutan ketiga kita ada sebutan kedua sama dengan 5, sebutan ketiga sama dengan 8. Jadi, untuk men, untuk sebelum kita dapat mencari uh, X, strategi ni, strategi ni mudah sebenarnya. Baik. Jadi, untuk ki, ki, oleh kerana kita dah boleh cari ni beza sepunya ni, nak cari X ni senang saja. X ni, strategi ni adalah kita menggunakan sebutan kedua ataupun TN. Okey, TN nak buat apa? TN TN tolak dengan ha, TN tolak dengan D. Di mana D ini merupakan beza sepunya. Dan untuk dapatkan D ni, okey silakan TN T2. Sebutan kedua, okey. Dan untuk dapatkan D, apa yang kita boleh buat adalah kita cari beza di antara sebutan ketiga dan sebutan yang kedua. Baik. Jadi, jadi untuk mencari nilai x, okey, e, okey, untuk mencari nilai x terlebih dahulu kita kena cari d, okey, d kita cari melalui beza di antara sebutan ketiga dan sebutan kedua, sebab kita tahu untuk satu untuk suatu janjang itu dipanggil sebagai janjang aritmetik beza seput beza di antara setiap di antara dua sebutan untuk se, untuk keseluruhan kita kata keseluruhan sebutan dalam nyanyang tu mestilah sama sebab tu kita panggil semua beza yang sama ni nanti kita panggil sebagai nisbah supaya. Baik. Sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Jadi kita ada sebutan ketiga ialah lapan dan sebutan kedua ialah lima Dan kita dapat Di Beza sepunya adalah tiga. Jadi apa yang kita akan buat dengan D ialah untuk mencari X. Untuk mencari X. Dan X dapat dicari menggunakan uh, beza di antara sebutan kedua dan beza sepunya. Baik. Jadi kita akan dapat lima T2 bersamaan dengan lima Tolak D, D bersamaan dengan 3 Jadi 5 tolak 3 bersamaan dengan 2 Baik Kita dah dapat Nilai X Baik Kemudian kita beralih kepada B Tulis tiga sebutan berturutan selepas 41 Baik Baik, ada banyak cara Tapi saya nak tunjukkan cara yang paling senang Cara yang paling senang oleh kerana benda oleh kerana ia adalah a uh, janjang aritmetik. Okey. Pasal B. Tiga sebutan ber berturutan. Eh silap. Selepas empat puluh satu ok tiga sebutan selepas empat puluh satu, berapa dia? ha, tiga sebutan selepas puluh satu, apa cara kita boleh gunakan? cara yang kita boleh gunakan adalah ok, kita gunakan ok pertama sekali kita cari sebutan yang betul-betul selepas empat puluh satu, apa dia? ok hmm dalam good, dalam bentuk ni pun sedap eh, senang juga sebenarnya. Okey dalam bentuk ni. Okey. Tiga sebutan berturutan selepas empat puluh satu. Okey sebutan yang pertama adalah empat puluh satu tambah tiga. Okey kemudian sebutan yang kedua ialah Uh, sebutan yang pertama tadi ditambah dengan D lagi okey. jadi kita ada 41 tambah 3, tambah 3 okay. 3 tambah 3 bersama dengan 6 okey. Okey. dan sebutan yang terakhir, sebutan yang ketiga adalah sebutan yang kedua ini tambah dengan D jadi, jadi 41 tambah 6 tambah 3 jadi kita ada 41 tambah 9 dan hasilnya adalah Empat puluh empat Empat puluh tujuh Sorry Lima puluh Baik Jadi itu jawapan bagi soalan Soalan ini Baik Mudah bukan? Baik, Alhamdulillah mudah-mudahan Soalan ini tidak terlalu susah untuk adik-adik sekalian Baik, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini uh, diambil daripada tahun 2012. Kertas yang pertama lagi. Uh, tapi kali ini soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11. Jadi, soalan tersebut berbunyi Dalam satu janjang geometri, sebutan pertama ialah A dan nisbah sepunya ialah R. Diberi sebutan ketiga janjang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12A cari nilai-nilai R ok, saya, saya rasa dia cari nilai R sahaja cari nilai R sahaja ok baik, jadi adik-adik sekalian boleh uh, sekali lagi post video ini dan cuba untuk jawab soalan ini uh, terlebih dahulu dan kita akan kembali untuk uh, untuk menunjukkan jalan penyelesaiannya dan adik-adik boleh memandingkan Baik, kita kembali lagi. Okey. Uh, Okey, kali ni kita cuba lihat. Cuba kita baca balik soalan. Soalan yang kita ini berikan. Dalam suatu janjang geometri. Janjang geometri. Jadi, formula yang akan kita gunakan. Mestilah formula-formula ataupun rumus yang berkaitan dengan janjang geometri. Adik-adik uh, jangan guna janjang yang... Janjang aritmetik untuk jawab soalan ni. So, soalan ni dia dah terang terang sebut janjang janjang geometri. Dan dalam kertas soalan aa, akan diberikan sebenarnya akan diberikan rumus. Tetapi dia tak akan sebut oh ini rumus. Okey ada setengah ada setengah rumus diberitahu. Aa, ini, ini untuk sekian sekian sekian. Tetapi untuk janjang aritmetik dan geometri aa, tidak dinyatakan yang mana satukah rumus yang yang yang merujuk kepada janjang geometri dan rumus yang menunjuk yang merujuk kepada janjang geometri jadi uh, para pelajar sekalian uh, haruslah pertama sekali tahu uh, untuk membezakan janjang rumus rumus untuk janjang geometri dan rumus janjang janjang aritmetik okey okey baik jadi kita ada sebutan pertama untuk janjang tersebut adalah A sebutan pertama adalah A dan memang sebut kita akan gunakan A untuk sebutan pertama dan nisbah sepunya adalah R pun sama juga kita kita akan gunakan R untuk merujuk kepada nisbah sepunya baik ok jadi apa yang kita boleh tuliskan adalah eh sorry minta maaf hmm, minta maaf Okey, jadi kita ada T1 kita ialah A dan kita ada R. R, R, R itu yang kita nak cari. Okey, baik. Baik, sekarang ni kita baca statement yang kenyataan yang kedua. Diberi, diberi sebutan ketiga janjang itu. Okey, sebutan ketiga. Sebutan ketiga. Jadi, base kita akan tulis sebutan ketiga sebagai T3. Okey, dia kata sebutan ketiga dan yang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Dalam etik kata yang lain, dalam etik kata yang lain, T3 ini ialah hasil tambah sebutan kedua tambah 12A. Ha, sebab dia kata melebihi sebutan kedua. Melebihi ni maknanya, oop, sorry. Bila kita sebut melebihi maknanya nilai 3 lebih besar daripada sebutan kedua dan sebutan ketiga ni oleh kerana dia guna perkataan melebihi jadi kita akan kita gunakan tambah tambah 12a dia tak boleh darab ha, kalau darab kalau, kalau dia keguna darab dia akan gunakan uh, kali ganda kali ganda baru merujuk pada darab tapi kan ni dia kata melebihi jadi kita gunakan tambah okey okey baik jadi kita ada T2 tambah 12 iaitu, iaitu ialah sebutan ketiga. Baik, jadi cari nilai-nilai R. Okey, sekarang ni nak buat macam mana? <laughs> Okey, sekarang ni nak buat macam mana? Okey, kalau kita lihat pada rumus. Kalau kita lihat pada rumus, kita ada. Kita ada rumus. Untuk janjang geometri. TN sama dengan A darab R kuasa N tolak 1 N tolak 1 minta maaf N tolak 1 N tolak 1 ok dan kita kat tadi kita ada kita ada sebutan pertama A ok kita biarlah A tak payah kacau Nisbah bahasa pun r, tak payah kacau tak ubah apa-apa ok jadi sekarang ni apa yang kita boleh tulis semula kita akan kita akan tulis semula sebutan 3 dan sebutan kedua dalam bentuk formula ini Ok, kita mulakan dengan T2 dahulu T2 ialah AR N tolak 1 Jadi, N sekarang kita sekarang adalah 2 So, 2 tolak 1 ialah 1 Jadi, AR kuasa 1 Tak perlu tulis apa-apa Tak perlu tulis kuasa 1 Baik Sebutan ketiga Sebutan ketiga adalah Ok, A e darab R sekarang ni, N tolak satu dan N kita adalah tiga. Jadi, tiga tolak satu bersamaan dengan dua. Jadi, kita ada A darab R kuasa dua. Okey, apa yang kita boleh buat sekarang ialah Okey, ungkapan yang kita tulis berdasarkan statement soalan tadi, yang ini. Kita tulis semula menggunakan AR dan menggunakan A R dan A R apa yang kita dapat ni. Baik. Jadi kita akan memperolehi AR2 bersamaan dengan okey T2 kita ada AR tolak eh salah tambah 12i Okey sekarang ni agak-agaklah kita macam mana nak macam mana nak cari nilai ah sekarang okey jadi kita nampak sekarang ni kita ada ha, di sebelah kanan eh di sebelah kiri kita ada AR A R sahaja, sorry. Di sebelah kanan kita ada A R tambah dua belas A. Jadi kita rasa, jadi untuk jawab soalan ni, kita untuk boleh kita selesaikan, cari nilai R ni. Eh? Kita boleh selesaikan dengan kaedah geometri dengan kaedah aljabar, algebra. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kumpulkan uh, sebutan yang mempunyai faktor yang sama di suatu sisi. Okey. Jadi, dalam kes kita kali ni, kita, kita nak bawa semua sebutan yang ada R. Okey, kita bawa ke satu sisi. Katalah di sebelah kiri. Jadi, yang di sebelah kanan yang mengandungi uh, faktor R juga kena bawa ke sebelah kiri. Jadi, kita bawa AR ke sebelah kiri. Jadi, AR kuasa 2 tolak AR. Bersamaan dengan 12A. Baik. baik, jadi sekarang ni kita boleh bawa keluar, kita boleh bawa keluar aa, faktor, se, faktor yang sepunya, common factor di antara dua ni, di sebelah kiri, okey, jadi kita dua-dua ada, ada A, dua-dua ada R yang, okey, dua ada R cuma satu yang ada kosa dua, satu lagi kosa satu, okey, jadi kita bawa dua, A, R, A, R, R, tolak satu Bersamaan dengan 12i Bersamaan dengan 12i jadi oleh kerana kedua-dua sisi ni mempunyai sebutan yang sama ataupun faktor yang sama iaitu a jadi kita boleh mansuhkan okey mansuh ni sebenarnya kita bahagikan dengan a jadi a dibahagikan a bersamaan satu di sebelah kiri di sebelah kanan pun sama a bahagikan a satu jadi apa yang tinggal adalah R tolak R eh silap R darab A tolak satu bersamaan dengan 12 bersamaan dengan dua belas okey naik okey sebenarnya okey sebenarnya kalau kita boleh nampak okey saya rasa saya buat kesilapan sedikit lah di sini mungkin tak patut saya alihkan dahulu patutnya dah boleh Masuk dah sebab setiap sebutan ni mempunyai A kan betul tak betul tak okey jadi apa yang kita boleh buat adalah okey okey minta maaf okey baik apa yang kita boleh buat adalah kita kita bahagikan setiap sebutan ni setiap sebutan ni dengan A jadi bahagi A bahagi A bahagi A jadi apa yang kita ada ialah A bahagi A satu jadi tinggal R kuasa dua. Yang ni pun A bahagi A jadi tinggal R. Dan tambah A bahagi A sama dengan satu jadi tinggal dua belas. Jadi kita ada kalau kita nak susun balik susun balik. Kita bawa semua sebutan di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi kita ada R kuasa dua tolak R tolak dua belas sama dengan kosong. Jadi sekarang ni kita boleh selesaikan dan nak cari nilai r oleh kerana kita ada persamaan kuadratik sekarang jadi kita boleh cari nilai akan dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan kuadratik okey jadi kita ada memang diberi pun sebenarnya kalau kalau, kalau saya tak silap kita ada okey dalam dalam dalam rumus yang diberi dia tulis x bersamaan dengan negatif -b tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4A C. Okey. Dibahagi dengan 2A. Okey. Dia bagi X. Dia bagi X. Tapi yang kita nak cari R. Jadi. Okey. Jangan tulis X. Tulis, uh, tulis R. Tulis R. Okey. Dan A kita sekarang adalah apa? A kita sekarang apa? Okey. Untuk persamaan ni. A dan B sama-sama satu. Eh silap minta maaf. A satu. B negatif satu. C negatif. 12, belas. Okey. Tapi sebenarnya untuk apa yang saya dah pernah, pernah pelajar dahulu. Okey. R. Okey. Kita ada R. Kita ada R. Okey. 12 belas ni nak kena fikirlah. Ha. Hasil darab di antara 12, eh, negatif 12, Hasil darab dua nombor yang akan memberi kita negatif 12, belas. Iaitu enam dua. Enam darab dua. Tiga darab empat. Empat darab tiga nak dua uh, darat enam macam tu lebih kurang lah. ataupun dua belas darat satu pun boleh ok tapi saya prefer empat tiga ok jadi kita ada R kosong dua kita ada dua belas tapi kena ingat kita punya ni negatif dua belas jadi mana satu yang akan akan akan ok ok kita tak tahu satu yang jadi kata, kita kata maaf ok negatif tiga ok apa kita buat lepas ni adalah R darab dengan 4 akan beri kita 4R. R darab negatif kita akan beri kita negatif 3R. Jadi, 4 tambah. Okey, ini tambah pula. Ini darab. Ha, ini R darab R. 4 darab 3. 4 darab negatif 3. R darab 4. R darab negatif 3. Okey, di sebelah kiri darab. Di sebelah kanan tambah. Jadi, 4 tambah negatif 3R. Jadi, 4 darab 3R. Jadi, tinggal R. Tapi, kita nak negatif R. Jadi... Jadi, obviously, 4 yang akan jadi ni, yang akan dapat nilai negatif. 3, maintain positif. Jadi, kita ada negatif 4R. Tambah 3R. Akan beri kita negatif R. Jadi, kita dapat dah dia punya. Faktor iaitu R. Tolak 4. Darab R. Tambah 3. Persamaan dengan kosong. Jadi, kita boleh... Simpulkan bahawa nilai R sekarang adalah 4 3 Negatif 3 Okay Okay, itulah jawapannya Okay Kenapa kita terima dua-dua jawapan ni? Okay, sebab sekarang ni kita punya concern Kita punya R ni merujuk kepada nisbah sepunya Nisbah sepunya Boleh jadi nisbah sepunya Uh, positif dan boleh jadi negatif ha, Boleh jadi negatif ha. Dia lain kalau kita cari N Lain kalau kita cari N N tak boleh negatif N mesti sentiasa Positif ha. Tapi sekarang kita cari R ha, Kita cari R Jadi R boleh menerima nilai positif Boleh menerima nilai negatif Okay baik Sebab tu, sebenarnya kita terima dua-dua jawapan ni R bersamaan dengan 4 R bersamaan dengan 3 Baik Okay Jadi Uh, macam mana dengan jalan penyelesaian dari adik, adik sama ke lain sama ke lain ok baik ataupun ada adik sekalian ada, ada yang salah jawab ke uh, tengok dekat mana yang salah ok dekat mana yang salah biasanya orang akan salah uh, mungkin lah mungkin mungkin bila bila mengalihkan ataupun bila nak guna formula ni uh, dia tersalah, tersalah bagi nilai B tersalah bagi nilai salah satu di antara tiga benda B, A dengan C ha. Jadi kena cek balik Kena cek balik okay. Kena semak balik nilai kita apa okay. Baik kita ada soalan yang ketiga Soalan ketiga diambil daripada tahun 2013 Kertas yang pertama juga Soalan yang ke sepuluh okay. Soalannya berbunyi Dalam suatu janjang aritmetik Beza sepunya ialah lima Baik Diberi hasil tambah 10 sebutan yang pertama janjang tersebut ialah 45 Cari A the, uh, sebutan pertama janjang itu dan B sebutan ke 10 janjang itu Baik Jadi adik-adik uh, sekalian boleh post video ini dan cuba untuk jawab soalan ini dengan sendiri Dan kita akan kembali lagi untuk uh, membincangkan jalan penyelesaiannya Baik. Kembali kita lagi. Okey, baik. Jadi kita ada. Okey, apa yang kita... Okey, tak maaf. Okey, baik. Jadi, benda first sekali, benda pertama sekali kita kena tanya. Ini janjang yang janjang jenis siapa? Arismatik atau geometri? Okey. Dan jawapannya ada direct pada soalan. Dia kata apa? Dia kata janjang arismatik. Janjang jang, jang, arithmetik, ok, baik jadi formula yang akan kita pakai adalah uh, formula yang akan kita pakai adalah untuk sebutan N A tambah uh, D dalam kurungan N minus 1 N tolak 1 dan hasil tambah N sebutan adalah N tolak N bagi 2 dalam kurungan 2A tambah D dalam kurungan N minus 1 N tolak 1 tutup kurungan tutup kurungan ok ini formula yang berkaitan dengan jalan-jalan aritematik okay. jadi kita ada beza sepunya adalah 5 jadi beza sepunya kita adalah D D bersamaan dengan negatif 5 ok kemudian itu statement yang pertama beza sepunya adalah ialah negatif 5 baik Kemudian kita baca statement yang kedua diberi hasil tambah 10 sebutan pertama janjang tersebut ialah 45. Okey, statement ni nampak panjang tapi sebenarnya dalam bentuk yang kita familiar, okey hasil tambah 10 sebutan pertama janjang tersebut, hasil tambah mesti SN, dia tak boleh TN T merujuk kepada sebutan ke N ha, sebutan ke N. Okey, jadi yang kita boleh guna untuk statement kedua ni ialah SN. Jadi Hasil tambah N kita sekarang 10. 10 sebutan yang pertama ialah 45. Okay, ni statement yang kedua. Baik. Kemudian baru kita akan mulakan dengan cari uh, sebutan pertama yang, yang tersebut. Okay. Jadi untuk mencari se... Silap. Untuk mencari sebutan pertama yang, yang tersebut. Okay. Kita, kita boleh guna yang ni. Kita boleh guna ni sebab kita cuma tak ada A saja. N dah ada. N kita sepuluh. Okey. Untuk s sepuluh. N kita sepuluh. Okey. Jadi, terang-terang N ada. D pun dah ada. Cuma tinggal A sahaja. Ha, nak cari A sebab ni pun muncul pada A. Sebutan pertama A. Baik. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah tulis semula minta maaf. Tulis semula statement yang kedua ni dalam bentuk yang ini. Dalam bentuk formula ni. Baik. jadi Okey, saya suka tulis balik sebenarnya. Okey. S, N. Eh, silap, S10. Bersamaan dengan 45. Okey, silap. Okey, jadi. 45 ialah 10. Bahagi 2. Dalam kurungan. 2 darab A. Tambah D. N tolak satu. Sepuluh tolak satu. Sebab so, yang kita dah tahu dah. Okey. D pun kita dah tahu. Okey. Negatif lima. Okey. Kita. Apa kita boleh buat lepas N seterusnya adalah. Kita ringkaskan, pemudahkan semua uh, ungkapan di sebelah kanan persamaan ini. Jadi sepuluh bagi dua bersamaan dengan lima. Sepuluh bagi dua bersamaan dengan lima. Okey. Kemudian kita ada dua A. Tolak 5 darab dengan 10 Jadi 50 Ataupun sebenarnya 10 tolak 1 sama dengan 9 9 Jadi negatif 5 darab 9 adalah Negatif 45 Negatif 45 okay. Kemudian kita kembangkan Semua bracket semua kurungan Jadi kita akan ada 45 bersamaan dengan N darab 2A bersamaan dengan 10A Kemudian lima darab negatif empat puluh lima. Iaitu. Okey. Sebab saya tak ada calculator sekarang. Jadi. Empat lima. Lima. Lima. Satu dua lima. Eh silap. Silap. Okey. Dua dua lima. Entah Dua dua lima. Negatif. Dua ratus. Dua puluh lima. Okey. Jadi. Sekarang ni kita boleh cari nilai A dah. Okey. Lupa nak tulis ni untuk soalan dan E. Okey. Jadi kita boleh cari nilai A sekarang. Apa kita boleh buat adalah bawa negatif 225 ni ke sebelah kanan. Jadi apa yang kita akan ada adalah 45. 45. Okey. Negatif kalau kita bawa ke sebelah kanan jadi positif. Jadi tambah 225 bersamaan dengan 10A. Okay. kemudian saya suka tukar kedudukan ha. A buat yang ada A sebelah kanan A sebelah kiri jadi kita ada 10 A bersama dengan hasil tambah ni 45 tambah 225 45 10 7 1 7 eh 2 eh 270 270 270 270 eh yeah, 270 10 Baik, jadi kita ada A okay, Sekarang ni nak cari A kita Macam mana sekarang? Okay, nak cari A, apa yang kita boleh buat adalah Bahagikan kedua-dua sisi dengan 10 Jadi kita ada 10 A bagi 10 bersama dengan 270 bagi dengan 10 Jadi kita ada 10 bahagi 10 bersama dengan 1 jadi A sahaja okay, Tapi 270 bahagi dengan 10 Okey, jadi kita masukkan kedua-dua sifar. Jadi, kita tinggal 27. Dan kita dapat nilai sebutan yang pertama iaitu A bersamaan dengan 27. Baik. Jadi, pad, uh, adakah pada pelajar sekalian dapat jawapan seperti yang uh, telah saya tunjukkan? Uh, kalau ia, Alhamdulillah. Barakawafikum. Okey. Okey. Kalau tak berjaya mungkin boleh tengok balik uh, di bahagian mana di step yang manakah a uh, adik-adik sekalian silap. Okey. Saya baru kalau kita silap cari nilai AE ni kita akan silap cari nilai ke-10 yang B. Okey. Jadi sekarang B step to step to the forward eh, step forward saja. So B Sebutan ke sepuluh janjang itu. Jadi T sepuluh. Dan T sepuluh untuk formula kita, saya suka tulis balik. A tambah D dalam kurungan N minus 1. Okey. Jadi kita ada A 27. Tambah negatif 5. Jadi negatif 5. Okey. Okey. N tolak sepuluh. Kita ada N 10. Sepuluh tolak satu bersamaan dengan 9. Jadi 5 darab 9 ialah 27 tolak 45. Jadi 27 tolak 45. Okey, ini pun saya tak ada kalkulator juga tapi ha kalau jadi sebab tu kita boleh guna kalkulator sebab kita nak jimat masa. Baik. Jadi 45 27 um, hmm hmm 27 kejap. Ah. Uh, 2 8 9 10 11 12 13 14. 14 8 tolah 8. 8. Okey 8. Jadi 8 Okey. 3 2 1. Okey jadi kita ada negatif 18. Jadi itulah Nilai sebutan yang ke-10 untuk jenjang ini. Baik. Sebab tu saya tanya. Kalau kalau kita dapat nilai A betul. Jawapan B pun betul. Ha, jawapan B confirm betul. Ha, sebab B masih kena guna A. Nilai A tadi. Kalau kita dapat nilai A tak sama. Ha, lain. Ha. Untuk soalan B pun jawapan kita akan lain. Untuk soalan B pun jawapan kita akan lain. Okey. Tapi kadang-kadang, pemeriksa ada yang baik hati, ha, pemeriksa ada yang baik hati. Dia tengok kalau adik betul-betul, betul guna formula, ha, cuma je lah kadang-kadang nilai salah. Ha, itu je lah ha, nilai salah. Okey, takkan soalan ni takkan dapat terus kosong. Tak. Adik-adik akan dapat markah berdasarkan penggunaan formula yang betul. Cuma ha, markah itu je lah takkan dapat markah penuh lah. Ha. Mungkin dua, mungkin satu. Okey. Dia, tapi yang penting jangan biar kosonglah kalau kalau tak tahu jawab pasal kosong lah. memang kosong hal makah dia okey baik soalan yang terakhir untuk video kali ini baik soalan diambil daripada so tahun 2016 kertas yang pertama soalan yang ke-22 okey nampak macam panjang sikit baik jadi diberi bahawa X tambah 1 2X tolak 7 dan X tambah 1 bahagi 4 ialah tiga sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri dengan nisbah sepunya 1 per 2 Cari A nilai X B sebutan pertama jika X tambah 1 ialah sebutan kedua janjang itu Baik Jadi adik-adik boleh post video ini dan cuba untuk menjawab soalan ini dengan sendiri dan kita akan kembali untuk Uh, lihat jalan penyesaiannya. Baik, kembali kita lagi. Okey, jadi kita ada kalau kita baca balik soalan ni diberi bahawa okey, dia apa-apa pun dalam exam, dalam peperiksaan kita kena baca soalan dengan betul-betul. Jangan baca sekali lalu, sekali pintas saja. Okey, jangan. Sebab bila kita baca sekali pintas, kadang-kadang kita boleh tersalah baca maklumat. Kadang-kadang kita boleh terlepas maklumat yang penting. Sebab tu kena bertenang, baca elok-elok soalan. Okey, jadi kita baca kembali soalan, diberi bahawa X tambah 1, 2X tambah 7 dan X tambah 1 bahagi 4. Ialah tiga sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri. Janjang geometri. Janjang geometri. Jadi, formula ataupun rumus yang berkaitan adalah tn ar N-1 Ok, untuk Sn. Ha, S, N ni dia bergantung dengan ni Dia bergantung dengan Nilai R Kalau R lebih dari satu ataupun atau lebih eh, kurang negatif satu ha, Dekat formula lain Okey, tak apa Cukup saya tunjuk ini saja dahulu Okey, baik Baik, jadi Nisbah sepunya Satu per dua Cari Okey, first kali cari nilai X Okey, tapi dia dah kata Nisbah sepunya Satu per dua Nisbah sepunya Satu per dua Okey Okey Okey, benda first kali kita jangan ingat ni sebutan ini T1, T2, T3. Salah. Tak boleh. Sat so, lagi tak bagi tahu tiga sebutan bertiga sebutan pertama. Dia cuma sebut tiga sebutan berturutan. Tiga sebutan berturutan. Ha, tiga sebutan berturutan. Apa yang kita boleh buat adalah kita letak kita letak TN adalah X tambah Okey. TN tambah 1 ialah 2X tolak 7 dan TN tambah 2 ialah X tambah 1 bahagi 4 Okey. tapi dia dah bagi juga Nisbah sepunya kita 1 per 2. Okey. Dalam petikan kata lain, 1 per 2 ni kita dapat menerusi sebutan ini kita bahagi dengan sebutan ini. TN tambah 1 bahagi dengan TN. Ha, tn Jadi apa kita boleh buat adalah Okey, sebab kita nak cek nilai X. Okey. Kita boleh guna sama ada kita boleh guna kaedah. Eh Bukan kaedah. Kita kita guna kaedah satu nis, eh ni silap. Nisbah. Katalah nisbah ratio nisbah. Okey. Nisbah di antara sebutan ini bagi dengan sebutan ini ataupun sebutan N tambah dua dengan N tambah satu. Ha pun boleh. Pilih mana satu. Tapi saya prefer yang ni N tambah satu bahagi. dengan N. Ha dia lagi mudah. Tak ada bahagi. Yang ni ada bahagi. Dia ada pecahan jadi kita nampak macam aku boleh kata sikit. Pening sikit. Ha boleh. Boleh buat tapi kalau boleh, jangan cik pasal kita kata kan, ok jadi, satu per dua ni kita boleh tulis semula sebagai, okey, jap, saya lupa nak tulis A soalan A jadi, apa yang kita boleh buat lah satu per dua merujuk kepada, silap R merujuk kepada nisbah di antara sebutan N tambah satu dengan sebutan N jadi kita tulis semula R sama dengan 1 per 2 Kemudian TN tambah 1 2X to'lah 7 Bahagi dengan TN Dan kita X tambah 1 okay, X tambah 1 okay, Apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah okay, Kita darab silang ha, Darab silang Jadi X tambah 1 Darab dengan satu, dua x telah darab, darab, darab, darab eh, dua x tolak tujuh adalah dengan dua. Jadi x tambah satu darab dengan satu jadi maintain maintainlah x tambah satu. Okay, cuma dua x tolak tujuh adalah dengan dua. Jadi dua x darab dua empat x negatif tujuh darab negatif tujuh darab dua negatif empat belas. Okay. okay, Bila dah sampai bila dah sampai di, bila sampai sini. Kita boleh cari nilai X dengan mudah. Kita boleh cari nilai X dengan mudah. Okey. Jadi, mana-mana yang ada sebutan X, yang ada sebutan X, kita kumpul di satu tempat. Yang tak ada, kumpul satu tempat. Okey. Jadi, 4X bawa ke sini. Bawa ke kiri. Dan negatif 1 bawa ke kanan. Jadi, kita ada okay, X tolak 4X. Negatif 3X. Bersamaan dengan negatif 14 tolak 1 jadi negatif 15 jadi kita nampak dah nilai X dia adalah 5 5 jadi kita dah dapat nilai X ialah 5 ha. jadi kita dapat nilai X kita dah 5 baik ok adakah adik dah dapat uh, dah dapat jawapannya X sama dengan 5 Okey kalau dapat tanya sebab dapat bila dapat nilai x yang betul insya-Allah B betul insya-Allah jawapan untuk B betul okey macam biasalah sebab untuk B kalau kita baca balik sebutan the first eh sebutan pertama jika x tambah 1 ialah sebutan ke-12 jadi kalau kita salah nilai x salah lah jawapan kita untuk B okey jadi sekarang ni sekarang ni kita ada Berdasarkan B, dia kata sebutan pertama. Cari sebutan pertama. Cari sebutan pertama. Jika X tambah 1 ialah sebutan ke-12 untuk janjang tersebut. Okey, jadi untuk B. Minta maaf. Untuk B, dia kata cari sebutan pertama. A lah cari A lah kan. Betul tak? Okey, cari A. Okey. Baik, cari A. Okey. Okey. Dia kata jika sebutan ke-12 janjang tersebut Ialah X tambah 1 Oleh kerana kita dah ada nilai X 5 jadi X tambah 1 sama dengan 6 Ok, tapi kita kita, kita kena ingat Berdasarkan rumus ni tadi ha, Kita boleh guna rumus ni Berdasarkan rumus ni Kita boleh sebut juga bahawa T12 ialah A darab R kuasa 12 tolak 1 iaitu A 1 per 2 11 1 per 2 11 Okey, okey kalau adik-adik ingat lagi apa yang adik-adik telah belajar dalam bab indeks dan logarithm Okey, sebab Okey, yang ni saya kena buka yang ni saya kena buka Uh, calculator, minta maaf Yang ni masih kena buka calculator Kena buka calculator Okay Kena buka calculator Ya yeah. Allah salah Salah buka Okay takpe lah Okay, ha, betul Ok, baik Ok, jadi sebenarnya Kalau kita boleh Kalau ingat lagi lah haa, jadi sebenarnya Macam besar sangat Ok Ok, jadi Satu, satu bahagi dua dalam, kurung, dalam kurungan satu per dua Kuasa sebelas ni kita boleh kembangkan lagi Jadi Satu kuasa sebelas Bahagi dua kuasa sebelas Ok, dan oleh kerana satu kuasa ke sebelas Masih satu masih satu, okey jangan risau Cuma dua ke sebelah je Ataupun adik boleh, terus direct guna calculator pun boleh Tak salah Tak salah, ha? tak salah Okey, kita ada <coughs> Satu Berdua, tutup kurungan Jangan lupa tutup kurungan Sebelas Eh silap, satu pulak Okey, satu bahagi 1 per 2048. Jadi, kita ada A per 2048. Okey. Jadi, kita bandingkan ini dengan yang ini. Okey. Jadi, bila kita bandingkan, kita akan dapat A beresilap 6. 6 bersamaan dengan A bahagi 2048 Jadi untuk mencari nilai A ialah 2048 darab dengan 6 Jadi 2048 darab dengan 6 Kita ada 12288 12 Okay Itulah jawapan dia Okay kalau adik-adik dapat, dapat nilai x yang betul. Okay, nilai a insya-Allah betul. Okay, kalau x salah, a memang akan salah, confirm salah. Kalau x dah salah, a memang akan salah. Okay, baik. Baik, itu sahaja video kita untuk kali ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam video akan datang. Baik. Jadi saya minta maaf sebab lama tambah video, mungkin ada yang menunggu. Baik. Jadi minta maaf sebab sibuk sikit sibuk dengan urusan pelajaran saya baru ada masa alhamdulillah untuk buat masa untuk buat video. Okey baik. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh dilontarkan di ruangan komen. Insyaallah saya akan cuba jawab dengan dengan sebaik mungkin. Jadi sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hingga kita bertemu lagi.